Aduh kak kayaknya belum semangat nih adik adik juga, kayaknya belum semangat nih kak Iya nih kayaknya adik belum semangat nih masih loyo Nah karena itu kita akan satu pujian lagi Yang berjudul pujilah nama Tuhan nyanyilah dengan dia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 Satu du selesai. Nah adik-adik tetap dalam posisi berdiri yang tenang ya. Adik-adik kita mau lagu lagi nih. Kita nyanyi lagu baca kitab suci doa tiap hari.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 Tulisnya dan perlengkapan Untuk aktivitasnya nanti ya Jangan lupa Sekarang yuk kita dengerin Firman Tuhan Halo adik-adik Selamat pagi Jumpa lagi nih sama Kadina Di ibadah hari minggu pelayanan anak GPIB Shalom Depok Gimana nih kabarnya adik-adik Kadina harap adik-adik di rumah Selalu sehat dan tetap semangat walaupun masih di rumah aja ya adik-adik Nah adik-adik tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Disiapkan Alkitabnya Sudah semuanya adik-adik kita buka dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 Matius 7 ayat 7 sampai 11 Adik-adik bisa minta bantuan Mama, Papa, atau uh, ya mendampingi adik-adik ibadah. Tapi Kak percaya adik-adik udah bisa nyari sendiri. Nah, adik-adik, kalau sudah ketemu Alkitabnya dibiarkan terbuka, kita mau berdoa minta bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti apa yang mau kita baca di Alkitab ini. Ya, adik-adik, yuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang kami rasakan setiap hari. Terima kasih juga untuk kasih, untuk berkat-Mu dan untuk kesehatan sehingga kami pada pagi hari ini masih bisa beribadah di uh, ibadah hari Minggu pelayan anak GBB Shalom Depok ini ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman yang hendak kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan ini ya Tuhan Supaya firman yang kami baca ini ya Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami ikuti dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan Berfirmanlah Tuhan sebab kami anak-anakmu telah siap mendengar Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Yuk kita baca firman Tuhan pada hari ini. Dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Berbunyi hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan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 yang meminta kepadanya Demikian pembacaan Alkitab hari ini Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Sekarang Kak Dina mau tanya Kak Dina mau tanya siapa ya? Kak Dina mau nanya Noel deh Noel Kak Dina mau nanya Biasanya Noel Kalau sebelum mau tidur ngapain dulu? Hmm, nah Biasanya sebelum tidur, kita tuh sikat gigi, terus cuci tangan, cuci kaki, dan ada satu kegiatan lagi yang gak boleh dilupa. Apa tuh ya kira-kira di adik, adik Nah, pertanyaan lain lagi deh. Kadina mau nanya ke Karin. Karin, biasanya kalau Karin mau makan, sebelum makan ngapain dulu? Betul. Kita harus cuci tangan dulu. Karena apalagi sekarang lagi ada penyakit covid ini adik-adik. Kita harus mempertahankan tangan kita supaya selalu bersih. Tapi ada satu kegiatan lain adik-adik yang sering kita lakukan. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, sebelum makan, sebelum pergi ke sekolah, atau sebelum kita belajar. Kegiatan apa ya itu namanya adik-adik? Betul sekali, adalah berdoa. Siapa di sini yang senang berdoa? Angkat tangan. Mana kak Dina mau lihat nih tangan-tangannya. Siapa yang doanya setiap hari? Wah, pastinya adik-adik kelas kecil ini rajin berdoa ya semuanya rajin dan senang berdoa setiap hari. Nah, adik-adik firman Tuhan yang tadi kita baca ini ditulis oleh salah satu murid Yesus siapa? Yo namanya Jennifer bisa bantu Kadina siapa sih yang nulis kitab yang tadi kita baca? Benar sekali Bapak Matius. Nah adik-adik Bapak Matius ini mau menceritakan tentang cerita khotbah Yesus di sebuah bukit nih. Ada gambarnya ya, Yesusnya lagi e, khotbah, lagi bercerita ke orang-orang di sekitarnya Adik-adik. Nah, salah satu khotbah Yesus di bukit itu adalah doa eh berdoa e, apa khotbah tentang berdoa dan pengabulan doa. Adik-adik tadi bisa baca lagi ya di ayatnya yang ke eh di pasalnya yang ke-7 gitu. Nah, Kak Dina mau nanya lagi nih kira-kira Adik-adik, apa sih doa itu? Kan adik-adik sudah -adik sering berdoa, rajin berdoa, senang berdoa Kira-kira doa atau berdoa itu apa? Kak Dina mau dengar jawabannya dari Mia dan Xavier Coba bantuin Kak Dina. Doa atau berdoa itu apa sih? Adik-adik lain yang mau jawab juga boleh Hah, Betul sekali adik-adik Jadi berdoa itu adalah berbicara dengan dengan siapa? dengan Tuhan jadi adik-adik berdoa itu adalah kita berbicara berkomunikasi, bercerita dengan Tuhan nah biasanya apa sih adik-adik yang kita doakan di dalam doa kita Melvin, biasanya Melvin kalau berdoa apa yang Melvin minta banyak ya, kalau selfie biasanya kalau berdoa apa yang sering selfie doakan Wah banyak banget ya adik-adik Kita bisa berdoa kepada Tuhan Supaya kita diberikan kesehatan Terus kita minta dijaga oleh Tuhan Kalau kita mau pergi Terus kita juga uh, memohon bimbingan Kalau kita lagi belajar Supaya belajarnya baik Dan kita dapat nilai yang bagus ya adik-adik Dan masih banyak hal lain yang bisa kita doakan adik-adik Nah pada ayat yang kita baca tadi Yesus mau menyampaikan bahwa Tuhan akan mendengarkan dan juga mengabulkan doa-doa kita apabila kita bertekun dan juga memohon adik-adik. Jadi pada saat kita berdoa, kita menyampaikan hal-hal kepada Tuhan. Kita memohon, kita meminta harapan dan juga keinginan kita adik-adik. Jadi Tuhan akan selalu mendengar dan memberikan yang terbaik untuk kita. Seperti itu Adik-adik. Nah, Kadina mau nanya lagi nih. Adik-adik, satu pertanyaan lagi. Kenapa kita harus berdoa? Coba Nathan atau Renaya bantu Kadina jawab. Kira-kira kenapa sih kita harus berdoa? Nah adik-adik kita ini harus berdoa karena kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adik-adik. Jadi dalam doa itu kita berbicara kepada Tuhan dan karena kita bersyukur atas apa yang diberikan kepada Tuhan. Aku diberikan Tuhan kepada kita adik-adik Karena seluruh sumber kehidupan kita berasal dari Tuhan adik-adik Nah apa aja ya? Banyak banget Selain kita memohon kita juga bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Mungkin Abi atau Welly bisa bantu Kadina Apa aja sih yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita? Wah, banyak banget ya adik-adik yang Tuhan berikan di kehidupan kita. Salah satu contoh kecilnya itu, kita masih bisa bernafas sampai sekarang adik-adik. Terus adik-adik masih bisa berdiri, masih bisa duduk untuk melihat uh, ibadah kita pada saat hari ini. Meskipun secara online, tapi adik-adik masih diberikan kesehatan. Semalam adik-adik bisa tidur yang nyenyak. Terus tadi pagi adik-adik bisa sarapan, nanti bisa dapat makanan. Dan masih banyak lagi yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik Makanya kita harus bersyukur dalam bentuk doa Nah adik-adik, Kadina mau nanya nih Kalau Mika sama Audrey kira-kira kalau berdoa masih disuruh Papa Mama enggak? Misalnya, Mika ayo doa dulu sebelum makan Atau Audrey berdoa dulu ya sebelum tidur Hayo, adik-adik yang lain gimana? Masih diingetin mama papa nggak kalau mau berdoa? Nah, adik-adik berdoa itu harus sudah jadi kemauan adik-adik sendiri ya Jadi adik-adik uh, sudah rajin berdoa Kalau untuk adik-adik yang sudah rajin berdoa, Kak Dina kasih dua jempol Mungkin nanti di sini banyak jempol ya Tolong ya kakak yang edit ya 1, 2, 3, 4, 5, banyak banget jempolnya untuk adik-adik yang sudah rajin berdoa Nah buat adik-adik yang berdoanya masih dimintain sama mama papa Yuk mulai sekarang kita sama-sama jadikan doa itu sebagai kebiasaan sehari-hari adik-adik Jadi misalnya baru bangun tidur langsung kita berdoa Betul bukan ya malah cari game kita main game Sebelum berdoa kita juga harus Eh sebelum berdoa sebelum makan kita juga harus ber doa Seperti itu adik-adik Jadikan kebiasaan Misalnya nih Brandon Mau tidur Terus Brandon ingat Oh iya harus berdoa dulu sebelum tidur Jadi sebelum tidur berdoa dulu kan Terus Beatrice Misalnya Beatrice Oh Beatrice mau belajar besok ujian Jadi Beatrice berdoa dulu Supaya Tuhan menjaga Dan membimbing Beatrice Dan masih banyak lagi adik-adik ya sehingga doanya adik-adik itu menjadi kebiasaan Dan tidak disuruh mama papa lagi adik-adik Selain berdoa untuk diri sendiri adik-adik Kita juga bisa dan kita juga harus berdoa untuk orang lain adik-adik Contohnya kepada siapa aja Davina? Betul banyak banget kita bisa berdoa untuk mama papa Untuk oma opa, nenek kakek Keluarga kita, teman-teman kita, banyak ya adik-adik ya. Nah, kita juga bisa berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang sedih. Seperti sekarang, banyak banget ya adik-adik ya orang-orang yang lagi di rumah sakit karena kena COVID-19. Nah, adik-adik bisa membantu mendoakan teman-teman ataupun keluarga yang sedang ada di rumah sakit atau sedang sakit di rumah adik-adik. Atau kita juga bisa berdoa untuk orang-orang yang sedang kesusahan karena Terkena bencana alam Nah seperti itu adik-adik Jadi selain tadi kita memohon Harapan dan keinginan untuk diri kita sendiri Dan juga kita bersyukur Kita juga harus mulai mendoakan Orang-orang di sekitar kita adik-adik Nah contoh kecilnya Kak Dina ajak untuk berdoa Sama-sama untuk keluarga kita sendiri Adik-adik, untuk mama, untuk papa Untuk adik, kakak, nenek, kakek Ataupun orang-orang yang ada di rumah kita Nah jadi Firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita untuk menjadikan berdoa itu sebagai kebiasaan kita sehari-hari adik-adik. Tanpa disuruh sama papa dan juga kita bisa mendoakan orang-orang lain di sekitar kita. Nah Juno, Toby, Jene dan Cecil semuanya dan juga adik-adik yang lainnya siapa yang mulai sekarang mau berdoa untuk orang lain juga. Wah hebat banget nih anak-anak kelas Kecil semuanya mau berdoa nah, Jadi adik-adik kita harus menjadikan doa itu sebagai kebiasaan kita Dan kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita di mana kita mendoakan diri kita sendiri dan juga orang-orang lain di sekitar kita Amin Nah adik-adik jangan lupa kerjakan aktivitas ya setelah ini kita akan membuat aktivitas bareng Kariska ya. Kita lihat nih Adik-adik. Nanti aktivitasnya Adik-adik kirim ke grup WhatsApp ya biar Kadina, Kariska dan kakak-kakak yang lain bisa lihat aktivitas Adik-adik. Selamat membuat aktivitas Adik-adik. Halo Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini ketemu sama Kariska untuk mengerjakan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 Jadi, dua bagian Seperti ini Nah, kalau sudah Tangan kirinya Di Di sini, di kertasnya, seperti ini Kita jeplak ya Karis ke jeplak ya Tapi, jangan sampai nanti Pas digunting, kertasnya jadi Putus, jadi jeplaknya Agak-agak mepet ke yang lipatan ini, lipetan Dua ini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 Tuh, gitu. Oke? Kalau udah selesai dijeplak kayak gini, kita gunting. Ayo Adik-adik kelas AK sama kelas AT dikerjain ya. Kayaknya Kariska udah lama deh Nggak ngelihat. Eh, Fasko ngirimin aktivitas ya, Fasko ya. Siapa lagi ya? Kelas e, AT, oh, Beni. Beni, ada Betris.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 Aktivitasnya pasti seru banget, kan? Jangan lupa ya, aktivitasnya nanti dikirimkan ke grup WhatsApp PLKPA supaya Kak Dina dan kakak-kakak yang lain bisa lihat sebagus apa yang pasti bagus-bagus semua. Aktivitasnya adik-adik, jangan lupa, dan jangan lupa juga untuk absen ya, adik-adik ya. Nah, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan uh, firman Tuhan ya, adik-adik. Sekarang kita sampai di penghujung ibadah. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaanmu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman yang boleh kami baca, boleh kami dengar, dan boleh kami renungkan... ...agar firman tersebut ya Tuhan dapat kami ingat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan kiranya kami dapat e, selalu rajin ya Tuhan untuk berdoa bagi e, kami dan juga orang-orang di sekitar kami ya Tuhan e, e, sekarang kami juga ingin e, kembali melakukan aktivitas kami ya Tuhan kiranya Tuhan berkati seluruh kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan Berilah kami kesehatan, kekuatan untuk menghadapi e, keadaan saat ini ya Tuhan Jaga kami, jaga keluarga kami, dan juga jaga orang-orang terdekat kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa yang mungkin kami lakukan selama ibadah ini berlangsung ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya untuk datang di ibadah Minggu selanjutnya. Sehat selalu. dunia Jika garam itu tawar, bagaimanakah ia diasinkan? Tidak ada lagi selain dibuang dan diinjak orang Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah Ya dihasilkan tidak ada Selain dibuang Dan diinjak orang Matius 5 ayat 14 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Matius 5 ayat 13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang dan diinjak orang Matius 5 ayat 14 Kamu adalah garam dunia Kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14, begini bunyinya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tak mungkin tersembunyi. Terima kasih. 5 ayat 13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi Tawar dengan apakah Ia diasingkan Tidak ada lagi gunanya selain Dibuang dan diinjak Terima kasih Yus 5 Ayat Ayat 14 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung, jerak jeram mungkin tersembunyi.